Ketika kita membicarakan metabolisme karbohidrat, kita akan banyak menyebut glukosa. Ya, padahal yang kita makan ya polisakarida, oligosakarida maupun disakarida, banyak macamnya. Tetapi yang nanti banyak disebut adalah glukosa. Kenapa ya? Setidaknya ada empat alasan ya yang membuat kita akan banyak menyebut Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Dua Angkasa Di mata kuliah metabolisme energi Dan zat gizi makro Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas gambaran besar Metabolisme Salah satu zat gizi makro ya, Yaitu karbohidrat Gambaran besar ini Perlu untuk kita ketahui ya Ibarat kalau kita Ingin melakukan perjalanan Ke gunung seperti itu Kita ingin melalui jalur yang mana itu kita hasil dari jauh dulu nih ya dari jauh nih, jalur mana saja yang dapat dilalui seperti itu dan kemudian nanti kita akan masuk ke tiap jalur tersebut lalu kita bisa belajar dari tiap jalur tersebut apa kelebihan dan kekurangannya nah gambar besar itu seperti itu ya jadi gambar besar ini nanti akan bercerita mengenai bagaimana si karbohidrat itu digunakan dalam tubuh seperti itu, apa saja jalur-jalurnya dan kemudian kira-kira apa keunikan dari metabolisme ini ya? Juga organ yang terkait dengan metabolisme karbohidrat dan juga regulasinya. Ya, baik dengan enzim maupun hormon yang terkait. Kita harus masuk saja ya. Jadi, ketika kita membicarakan metabolisme karbohidrat, kita akan banyak menyebut glukosa. Ya, padahal yang kita makan ya polisakarida, oligosakarida maupun disakarida, banyak macamnya tetapi yang nanti banyak disebut ialah glukosa. Kenapa ya? Setidaknya ada empat alasan ya yang membuat kita akan banyak menyebut glukosa. Yang pertama kita dapat lihat di sini bahwa semua sel itu memerlukan glukosa sebagai bahan bakar utama. Ya dalam keadaan normal bahan bakar utamanya ialah glukosa. Yang kedua, nah yang kedua Walaupun tadi banyak yang kita konsumsi ya jenis karbohidratnya polisakarida oligosakarida maupun disakarida, tetapi yang muncul dari saluran pencernaan kita ke dalam aliran darah itu banyakkan inilah glukosa, ya didominasi oleh si glukosa. Dan alasan yang ketiga, ya dapat lihat di sini, alasan yang ketiga ialah ada sel-sel tertentu seperti sel darah merah dan juga sel otak ya itu yang sangat dependen, yang sangat tergantung dengan glukosa ya otomatis mereka memiliki metabolisme yang sedikit khusus dari, dari hasil uh, metabolismenya seperti itu lalu yang keempat ya ini keempat ini adalah alasan mengapa kita nanti akan banyak menyebutkan glukosa di dalam metabolisme dalam metabolisme karbohidrat ya glukosa dapat menjadi substrat maupun menjadi produk Ya, Jadi glukosa dapat menjadi awal dari suatu reaksi Ataupun bisa menjadi hasil dari sebuah reaksi Misalnya saja, misalkan untuk, pem untuk pembentukan energi Glukosa akan menjadi awal atau menjadi substrat Jadi ya, pecah kemudian menghasilkan energi Lalu bagaimana kalau yang glukosa menjadi ha hasil atau produk Contohnya misalkan pengeluaran simpanan glukosa dari tubuh kita Misalkan dari hati itu dikeluarkan dalam bentuk glukosa. Nah, intinya ya itu tidaknya empat alasan mengapa nanti kita akan banyak menyebut glukosa. Dan ketika kita membahas metabolisme karbohidrat kita nggak akan lepas dari otomatis sel-sel pun jaringan ataupun organ yang terkait. Ya, kita akan membahas dari organ hati, ya bagaimana metabolismenya di sana, metabolisme karbohidrat di hati, di sel darah merah, kemudian di sel otak sel otot jaringan lemak ataupun sel lemak dan juga nanti kita akan bahas di beberapa sel lainnya seperti itu nah Adapun dengan hati ini hati merupakan sentral dari metabolisme ini perlu disampaikan dari awal ya bahwa di hati ini memiliki peran yang sentral termasuk juga lokasinya ya lokasinya lumayan di tengah tubuh kita juga ya agak sedikit ke kanan seperti itu dia memiliki peran yang sentral dan dia uniknya bisa melakukan banyak jalur dari metabolisme karbohidrat oke langsung saja sekarang kita masuk ke dalam penggunaan glukosa di dalam tubuh seperti apa saja glukosa digunakan dalam tubuh ya itu sebagai energi lalu dapat disimpan lalu simpanan ini juga dapat dikeluarkan lalu glukosa juga dapat dibentuk dari bahan-bahan lainnya selain karbohidrat dan ternyata glukosa memiliki jalur khusus nah, jalur khusus ini nanti untuk membentuk karbohidrat jenis lainnya misalkan karbohidrat pentosa yang terdiri dari lima karbon misalnya adalah ribosa yang nanti menjadi bahan atau komponen pembentukan DNA dan juga RNA juga nanti dari jalur pentosa ini ataupun jalur khusus ini ya nanti akan terbentuk NADPH yang nanti sangat berperan sekali dalam membantu glutation ya untuk me untuk melawan peroksida H2O2 ya karena si peroksida ini nanti dapat merusak DNA maupun RNA jadi si NADPH ini nanti bersama dengan glu membantu glutation ya untuk nanti melawan si H2O2 ini atau peroksida seperti itu nah sekarang untuk mengakhiri gambaran dari metabolisme karbohidrat ini kita harus mengenal Jalur-jalurnya ya, nama-nama dari jalur ini. Yang pertama, ya, yang berkaitan dengan sim glukosa menjadi energi kita kenal sebagai glikolisis. Yang kedua, glukosa dapat disimpan, ya glukosa yang nanti dapat disimpan dalam tubuh dengan proses ya glikogenesis. Ya simpanannya disebut sebagai glikogen. Lalu glukosa dikeluarkan, simpanan tadi dikeluarkan ya dari tubuh ya nanti kemudian diedarkan ke aliran darah dengan proses glikogenesis dan yang keempat tadi kita sempat menyebut bahwa glukosa ini dapat dibentuk dari bahan lainnya di tubuh ya yang bukan dari keluarga karbohidrat nah ini disebut sebagai gluconeogenesis dan jalur khusus yang tadi kita bicarakan yang membentuk glukosa dengan rantai karbon 5 dan sebagainya seperti itu ada juga yang 7 dan sebagainya ya, dengan bentuk isomer dan sebagainya nah itu sebutnya jalur pentos post pathway atau disebut sebagai uh, HMP shunt, hexose monophosphate shunt, seperti itu. nah kawan-kawan itulah gambaran besar dari metabolisme karbohidrat. nanti kita akan masuk ke tiap jalur, -jalur jalurnya ya, kita akan bahas glikolisis seperti apa, langkah-langkahnya, kemudian juga regulasinya seperti apa dan bagaimana perbedaan glikolisis di tadi sel hati kemudian di sel otot sel otak ya sel darah merah jaring puasa dan sebagainya metabolisme metabolisme ini akan sangat menarik sekali ya karena karbohidrat menjadi komponen utama atau karbohidrat itu penyusun diet utama ya bagi healthy people kebanyakan orang sehat ya misalkan lebih dari 60% seperti itu dari total energi kita itu cukup dari Hidrat. Sekian dari video ini Kita akan nanti masuk ke dalam Jalur-jalurnya ya Kita Tunggu video selanjutnya Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh